Coba tak MZ MZ mau Ketika nyana ngobrol satu kali, dua kali, almarhum almaghfurlah MZ ehm Sakitun Bapak cerita seputar kehidupan nyana dalam rangka dakwah kemudian di DPR keluarnya saya ingin berguru pak Kiai. iya enggak bisa, tapi tetap saya pengen berguru sama Kiai. Enggak, enggak, enggak saya enggak pernah memuridkan. iya tapi saya petunjuk dari Cirebon dari kakek-kakek. Oh, ya udah hitung dahar gak dua kali anak mata menang asupan duduk tadi luar nanti dia dua empat mata saya siap pakai siap gak pakai hmm. meninggalkan anu apa anu -ap, dakwah ceramah tapi udah banyak catetannya tapi saya siap siap mulai sawal sawal tak jadi diatur atur, -atur hala perjanjian perjanjian siapnya sawal oh oke okay, kalau gitu Gusta perjanjiannya perjanjiannya bahkan majelis saya eh, di mana nanti duduknya nggak mikiran diuknya nak diuk mana yang diuk nazar <laughs> e, kan berarti kan boleh ternyata bulet kan berarti siap tinggal dakwah nusa itu hebat na. kan kendawa nala lain kelas ente ente mah kelas 500 ratus hayu bahaya kan yang nampakkan lain na, tu kelas pesawat kan Bo, soleh, waduh nampak tu boh cakisoleh teh mawadu nggak dua jam pesawat lamun dua jam sebentar duit gua hitung lagi itu nyeru hahaha serasa yang keputar luberona tak Ngitung pesawat, <girly> atau lain ngitung angkot. Mau angkot 2 jam kemana? Murah, ngitung pesawat mah mahal dua jam. <girly> ya Allah, angkot oh, pesawat sabarat sudah dua jam. Gitu. Ya, yeah. nah ikut cerita seputar almarhum Zaiduddin MZ, siap siap sawal. Ya udah, perjanjian nggak siap Nah, Allah mengendaki lain, Rajab, akhir Rajab, 27 berarti Rohah awal, nyana ayat. Masya Allah. Neta kan niat keges bulat. siap ke. Ente maapan? Kumah yang warung. Lagi yang nggak ada? Not, jangan bener. Siap, kok ninggal ke warung? Emang tadi tita ke ini si tinggalkan, rugi. <laughs> Bangkrut. Atus siapa? Pelampiasan berarti mah. Kira-kira bangsa warung maju deh mas. Siapa? Orang norekat mah gitulah cek jana itu babari, babari, eh sekadar zikir bahwa masalahnya ketika orang indek asyub toh iqoh urat urat na siap jentik iyalah tapi sekelas ciloma hebat teh sebab saya mencari cek saya ini baca kitab bin hajul abidin iya dan kitab-kitab yang lain ada semacam tertarik dari salah satu ucapan Kang Jin Nabi. Ketika sholat enak, saya belum merasakan sholat enak dan ingin merasakan sholat enak. Satu satunya menurut kakek kakek di Cirebon harus masuk Purigo. Siap, yang menemukan sholat ngina, orang lain yang menemukan dahar nah di mana? Ano <laughs> di imah coba neangan lebih lucu kan ganti orang, atau tambah, apa masalah sih iya masalah, bermasalah namanya ribut dah waya rabbi bimulazza wati asma'i tawheed wayukhriju min alami jismani ila alami rohaniah asuh ke orang, ke alam ruhani, keluar ti alam jismani Ikan kan sebuah cerita, proses Masya Allah kan